serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dari leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan info resmi Bunda Lesti dan Papa Bilar di kapal media of the years kita mendapatkan kabar gembira langsung dari akun update banget nih persahabat. Alhamdulillah, idola kesayangan kita Lesti dan Bilar keluar sebagai pemenang. Couple Media of Years 2022 dengan hasil voting akhir itu 348.380 votes. Kita bangga, ini adalah kemenangan kita semua sebagai fans Lestlar. Lesla Lovers, Lesti Lovers, dan Belovers memang kalian luar biasa, hebat Kalian kompak, kalian solid, Alhamdulillah mudah-mudahan semakin solid lagi nih Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Kita simak persahabat di kalimat caption info yang tentunya diunggah oleh update banget di situ dikatakan kapal media 2022 ribu dua puluh of Dears adalah lesti dan rizky bilar pemenang kapal media of Dears mendapatkan promosi iklan spesial kemerdekaan di area dalam mall teras kota bs di Tangerang City 16 belas sampai dua Agustus 2022. Terima kasih buat para followers dan para penggemar masing-masing kapal media yang telah ikut berpartisipasi Itulah info resmi yang kita dapatkan langsung dari akun update banget Alhamdulillah persahabat ya, yang berada di kota Tangerang kalian bisa melihat secara langsung nih Iklan spesial diberikan kepada Bunda Leslie Kejora, ini spesial di hari kemerdekaan yang akan ditayangkan tanggal 16-22 Agustus 2022. Kita bangga, kita bahagia sekali punya idola dan Alhamdulillah punya fan-fans yang sangat luar biasa. Makin terharu banget persahabat ya dengan kekompakan kita semua, Alhamdulillah. Yang ingin memecah belah tentunya mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tetap optimis sebagai fans sejati Tetap solid dan tetap kuat untuk less lovers Kemudian persahabat disimak juga di kabar Indosiar Indosiar mengunggah sebuah persengan foto wanita-wanita cantik berhijab Ini wanita jebolan Indosiar semua nih persahabat ya Dan ada sebuah kalimat berhijab siapa yang paling adem tuh pertanyaan dari Indosiar disitu salah satunya ada Bunda Lesti di persahabat ya Bunda Lesti Kejora selalu saja bikin kita bangga dan Bunda Lesti pun selalu bikin adem dengan ala hijabnya yang tren wow luar biasa banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan ya kebahagiaan selalu menyelimuti idola kesayangan dan kita semuanya kita selalu kompak dan tetap solid untuk mendukung, mendoakan, mensupport idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di akun tabloid Nova Official ini ada inspirasi tampil feminim dengan sneakers ala artis Indonesia. Dan di sini juga Bunda Lesti Kejora menjadi inspirasi Tampil feminim dengan sneakers ala artis Indonesia wow, Bangga banget ya Bunda Leslie selalu menjadi sosok inspirasi Alhamdulillah punya idola yang multi talent Punya idola yang sangat the best Yang sangat membanggakan untuk kita semuanya Masya Allah Kemudian juga simak disimak diunggahan Sendal Putih pilar Ini momen spesial di acara ultahnya Bunda Lesti Kejora Dan kita bangga kepada Rizky pilar yang selalu menjadikan ratu kepada Bunda Lesti Ini kebahagiaan, kebanggaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sendal Putih pilar Lelaki baik akan memberimu cinta yang baik, membawamu pada sesuatu yang baik dan menjadikan dirimu lebih baik. Wow, luar biasa banget persahabat. Dan kita pun salvo dengan kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya di sini dari akun Aslamiah Suai Batul 20. Di situ mengatakan. Pensiun panjang ngedrakor Gara-gara Leslar Wow, luar biasa banget nih Dola kesaingan kita Sampai emak-emak nih yang hobi drakor pun Pensiun panjang, persahabat ya Gara-gara Lesti dan Rizky Pilar Yang selalu memberikan kebahagiaan Setiap harinya untuk Warga Konoha, luar biasa Kemudian disimak juga Di unggahan igasnya Bunda Lesti Ini momen kemarin Persahabat ya, saat Bunda Lesti Di acara Grand Opening ini sih luar biasa juga nih Foto bareng dengan KMI Dan kita lihat di sebuah kalimat yang diposting Humble banget kamu D. Lesti Kejora Wow Sudah dipastikan Udah Lesti adalah orang baik Semua orang yang sudah melihat secara detail Bunda Lesti pastinya Dedek Lesti Ini adalah orang baik Orang yang sangat humble Attitude pun selalu dijaga Inilah nilai plus yang paling membuat kita bangga Kepada sosok Lesti Dan Rizky Bilar Masya Allah Kita lihat juga di unggahan selanjutnya Bunda Lesti Yang beri post kembali Postingan dari Dr. Mel Ini late post juga nih persahabat ya, Momen ketika di acara Hari ulang tahunnya Bunda Lesti Yang ke-23 Semua orang pun tentunya bahagia Mendoakan Untuk idola kesayangan kita Makin bangga banget nih persahabat Punya idola yang banyak penggemarnya, yang banyak orang-orang baik, orang-orang hebat mendoakan. Masya Allah mudah-mudahan doa baik kalian juga berbalik ya kepada kalian yang mendoakan dengan tulus. Kita sebagai fans nanti-antinya selalu mendoakan, mensupport dan mendukung apapun yang terbaik buat Leslie maupun Rizky Bilar. Dan berikutnya persahabat disimak juga di unggahan Raya Jelatan 2022. Ini meripost live Instagram Mas Gongli Dengan Vali Akbar Ini juga lagi heboh banget nih persahabat ya Banyak komentar nih dari emak-emak Yang banyak bertanya kepada Vali Akbar Apakah Vali Akbar bergabung lagi dengan Lesnar Entertainment Kita lihat di slide kedua nih persahabat ya Di sini ada sebuah kalimat komentar Hal biasa, yang penting silaturahmi tetap terjalin dengan baik Tuh, kita lihat coba slide berikutnya, ini ada pertanyaan Kepada Mas Gongli Atau Faldi Akbar Persahabatnya terkhususnya Faldi Akbar Di situ kalimat pertanyaannya Assalamualaikum Bang Mau nanya Bang, Faldi masuk lagi DLK? Ini teman-teman pada Tanya, katanya tuh Dan jawabannya, iya Faldi Akbar bergabung lagi dengan Lesnar Entertainment. Dan kita lihat juga bersahabat ya, tidak sedikit juga orang-orang yang tidak menyukai Vali Akbar masuk lagi ke Lesnar Entertainment. Tetap sebagai fans yang baik, fans sejati yang tentunya hebat kita semua tetap optimis, tersahabatnya mudah-mudahan. Leslar Entertainment terus berkembang, terus sukses, dan jaya. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan dan Leslar Entertainment. Kita masih menunggu ciri terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar tentunya.